Mas mentereng amat ini ya nanti lo gua ngelihatnya. rumah lagi di pos dirinya ya, enak ngapain ya Widih sedup amat itu ada kopi ada rokok ngapain lu dewekan aja di pos Kayak kampret kesiangan lho disik lu mau ngopi sini eh bujuk dikata gua cahit kali mencet Woi, ngapain lu berdua? Bekiah-kiah aja, kayak kucing kelaparan. Jim lu, gak tau gue lagi panas apa. Namun bener aja lu Ri, muka gua disiram hmm. lagi dikata muka gua kotoran kali tadi lu bilang lagi panas Mek. gua bukan panas muka gua, liat gua lagi panas gua gara-gara emang somplak nah, apa sih lu Cil, gua gak salah apa-apa juga mau kebawa-bawa gua lagi gua aja datang kayak jalankung kagak diundang udah udah, pada berantem kagak enak sama tetangga enak orangnya lagi pada tidur mau lu man, dengerin tuh orang tua ngomong suai lu dibilangin malang ledek udah sini duduk kayak tadi beli rimu lu dari tadi ke lu, gue udah lepek begini, disuruh duduk Salah banget hmm. Ya Allah, gue angat lu Sel, daripada Isha, tinggal kita ngerujak yuk, yuk. Ngerujak apaan, siang-siang gini? Panas lagi Gua ya, lumayan, lupa temen aja, ada pohon yang lagi gua inti Pohon apaan? Pohon toge Sedah benyik lu Pohon toge buat ngerujak, enak-enak kali Aul, yang kagak-kagak aja untuk toge buat ngerujak mah buat bikin bakwan cocok enak pake sambel ini kan cuma ngasih pendapat kalau lu pada sewot sih gue ada ide nih kita ngerujak mangga aja nyok ayo ayo noh di kebun babi muklis banyak noh kita senget aja bareng sebiji gimana? kagak-kagak dah gue goloknya juga ngeri apalagi orangnya emang serem re orangnya bukannya serem dia tuh jawara kamu gondrong agak ada yang berani sama dia sampai kucing aja Kalau lewat pada nunduk sakti juga tuh babi muklis sampai kucing lewat aja pada nunduk iyalah orang dia lewat ngasih pala ikan ah payah banget Luri. Ya, yah ah, mana tapi emang bener cel dia jawarat di kampung mondrong gue mah kagak ikut-ikut dah biar lu aja pada yang berangkat Yang penting mah Baya -baya aja lu pada ya Yaudah yuk kita berangkat. Biar Si di pos aja. Baru nunggu yang lain pada datang. Oke deh, yuk kita berangkat. Teh, lu lagi dewekan Mbak? Di pos? Emang lagi nungguin siapa? Iya nih, lagi nungguin bocel sama si Eman. No lagi pada ngambil Mangga Buat apaan Mangga? Mau nyayur Kalil Pada? Yah ini lagi kakak baik. Bae Buat ngerujak lah Masa buat nyayur? Oh tak nah, juga nih Tengah hari orang ngerujak Keren main Kita ya, tungguin aja di Eh dah Di rumah dekan Bae Mana pin pada merah lagi ke babanya Nah ini gue ke dulu dah Man, Man, Man, Man. No, no, no, no. Pohonnya, Man. Lu, Man, jim-jim aja, Mas. Di bawah. Kalau ada menceritakan, kasih kode, ya, Man, ya. Oke, siap, Cel. Ini gimana caranya, Man? Naiknya. Pohonnya tinggi banget, ini. Lu, tuh tenang aja. Ntar kok sompo. Oke, dah. Sip, dah. Ayo. Ayuh. Terus, terus. Sering, nih. Oke. Terus, waduh. Terus begini, Man. Tolong dikalanya sekalian, Man. Ayo teman-teman, ayo. Nih. nih, tangan gua. Oke. Sip. Cil, cil. Oi, belakangan, Cil. Sana. Iya. Okay. Terus, terus. Roman-romannya Rumah pohon mangga gua ada nyatron ini nih. Oh, jadi Cia orangnya ini rupanya. Siandang kala di bocaran set dah yang punya kebun tau lagi mati tidak gua kabur kagak kabur kagak man man gimana penunggu di bawah man man saya digrohin makanya kaget nyawet bocah man man lu gimana digerauin ketinggalan man man aman kakak tuh di bawah aman saya ingetan yang banyak oh jadi lo orangnya yang ingetin pohon mangga gua. Ah. Kak, lo turun kakak lo iya be aman amun. aman kita semua disuruh saya nyuruh lo mari deh ahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <tuk>